Welcome Troti Barber, eh Trot, tentu saja. Oh, anjay, hari-hari, hari-hari kita akan berakal berteraj. Hari ini kita akan barber lagi ya guys ya. Tentu saja di mana lagi kalau kita ya, mencari yang maksrot, maksrot, ya. anjay. Semoga teman-teman semua berhasil juga mendapatkan. Master tentunya yes, ya Oke okay, gak perlu bahasa bahasa, coy mau banyak ngomong kok, tempelin pelaku nanti. Mari kita kasih. Come kamu.